Ngapolah daerah PS ini disebut kampus. Daerah PS ini ado di jalan pom x Pakjo. Daerah ini mulai berkembang tahun 1970-an. Di masa ini jalan Kapten Arifai memang sudah ado, Tapi jalan Radial atau jalan Dani Effendi yang selurusan dengan jalan pom x ini belum ado. Kondisinya masih jalan setapak. Masih bisa dilalui dengan jalur sungi. Dan juga banyak panglong-panglong kayu Kawasan ini dikembangkan dalam rangka nyambut perhelatan POM Atau pekan olahraga mahasiswa Konten kali ini kita akan menelusuri Sejarah yang ada di sepanjang jalan POM IEK ini Tapi sebelum kita lanjut Kita insert dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Bang Dayat Mohon dukung Bang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah Sejarah, budaya dan wisata Pembang Kota Palembang cindo, dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men dan cindo, klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah pangke, Subhanahu wa taala. Wong Palembang dalam, ada di pangku saya dijunjung. Jadi terkenang kenang Palembang cinta, cintalah miang belaga bujang yo. Kape nuwo rumpak dan tanja bersulam emas hati Nak pula daerah seputaran PS ini disebut kampus. Padahal lah jelas namanya pom ix. Kalau prediksi Mang Dayat karena terkait pom inilah Namanya pom pesertanya yang mahasiswa galo. Karena itulah disebut kampus tempat mahasiswa berkumpul. Memang ada yang ngomong dulu di sini ada kampus. Cuma Mang Dayat belum nemu ke literasi yang nyebut ke di sini dulu ada kampus. Mungkin kalau mangca cek ada informasi, jaturi ke kolom komentar. Kalau kita berjalan di daerah kampus ini memang luar biasa. Ada gedung DPRD Provinsi, ada Mall komplek perkantoran, pokoknya laraminian sekarang. Kita akan bahas beberapa cerita yang ada di sini. Dan sebagian besar itu berhubungan dengan POM-IX ini. Atau pekan olahraga mahasiswa yang ke-9. Di masa ini, Pomek digawe di Palembang. Iyolah pekan olahraga mahasiswa yang paling besar, dan juga yang terakhir diselenggarakan oleh BKMI atau Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia. Pom berikutnya harusnya diselenggarakan di Bandung tahun 1975, tapi tidak terselenggara karena tidak dapat izin dari Menteri Pendidikan pada waktu itu, yaitu Bapak Syarif Taib. Dengan pertimbangan perlu diaduknya penghematan di bidang ekonomi dalam rangka bangsa Indonesia baru bermula yang namanya Repelita. Ayo kita lanjut ya, kita jalan-jalan. Selamat hati senang, jadi terkenang-kenang Nah, Mang Kibice, Mang Dayat sekarang lagi ada di Palembang Icon Jadi memang, Palembang Icon ini kalau uang lama dulu nyebutnya adalah GOR Eh bukan GOR, Sport Hall, Sport Hall ya yeah. Jadi gelanggang olahraga indoor Jadi, 2011 ini direnovasi, maka jadi PSCC yang di belakang ini Jadi, 2011 jadi PSCC untuk uh, SEA Games untuk Sea Games 2011, kemudian menyusul 2014 itu, kalau Icon uh, mulai beroperasi. Jadi kalau yang Mang Dayat inget tahun 2000-an itu di sini banyak ini ya nasi goreng ya, Mang Dayat termasuk Mang Dayat lah kalau nyogok-nyogok di sini makan nasi goreng. Jadi kalau malam-malam ya kamu kawan-kawan ngompol-ngompol di sini karena murah meriah. Sudah itu ya, atau seube? Sekitar pada saat nak renovasi ini dipindah nasi goreng nasi goreng ini tadi pindah ke uh, lapangan parkir nah di sini juga Mang Dayat inget dulu Mang Dayat galak latihan mobil di sini jadi pas belajar mau nyetir ya untuk belok-belok nah, sini dulu jadi uh, walaupun ini sudah berubah fungsi yang awalnya tempat uh, jadi Mall ya tapi masih tejgo bentuk aslinya masih teging masih untuk parkirannya dari dulu cek inilah, situ banyak-banyak yang jual-jual ini. Nah di belakang sana ada kolam, luas danau. Stadion Bumi Sriwijaya. Stadion Bumi Sriwijaya juga dibangun menjelang Sumatera Selatan menjadi tuan rumah pekan olahraga mahasiswa ke-9. Yang berlangsung tahun 1971. sejauh ini fungsinya masih tetap sama, tidak berubah. Cuman, parkirannya baik. Main dulu di sini, ada konser, acara-acara otomotif, pecah, ada drag race. balap motor. Terasolah, Mang Dayat nonton dulu waktu masih bujang. Terus kecil dulu juga, Mang Dayat inget. Tiap Agustus ada pameran di sini, besar-besaan yang pamerannya. Terus dalam dari itu, PS buka parkirnya di sini yang kemudian. Muncullah PS Extension. Lumba Tirta tidak banyak merubah sih sejak dibangun. Fungsinya tetap sama, kolam renang tula di Lumba Tirta ini sebenarnya yang terkenal. Aduh, yaitu pempek Mamang sepeda. Wow, pokoknya mantapnya nih, sini. Mang Dayat langganan lah ke sini. Jadi, Mang Sipiknya, Mang Dayat lagi makan pempek sepeda. Nah, salah satu khasnya di rumah Tirta ini, di depannya pasti ada Mamang ini Jadi kalau pengen makan sepeda, selalu ada pasti kalau di depan-depan Itu cuci lho, kaya tunggu lho. Kalau aku namanya favorit nih di sini nih, kalau nanya tempe kulit inilah Mamang lah berapa tahun jualan? Mas? dalam enam tahun enam tahun ulama juga enam tahun, Mang, ini nih kan apa namanya kalau kita ke Lomba Tirta selalu ada PP sepeda nih, iya. jadi jadi khasnya kan, kalau nak nyari pasti dapat di sini. Iya. Nah, okay. uh, ini nih mamang mamang nila huongnya apa ganti ganti? Uh, kita ganti ganti. Ganti ganti. Iya, Kadang-kadang kalau untuk enam tahun terakhir ini uh. di sini. Iya. Uh. Dari secara sebelum-sebelumnya ada yang lain Oh iya, dulu-dulu iya. tuh inilah ya, tetik pangkalnya eh. <laughs> oh, iya. yang paling terkenal Di sini, di sini sudah ada brandnya, mana? Pempek apa? Pempek juga Iya Walaupun aku udah ganti, ada orang lain masuk di sini uh, uh. Jadi, Tapi tidak ada kami, inilah yang jualan lu Di uh, sana kadang -kadang Siko eh Iya, kadang -kadang iya. iya. iya. Kadang -kadang ada Siko di depan Ya, sini dua eh Iya Kadang-kadang ada orang nambah, sorry-sorry-sorry saling kenal tapi ya saling kenal biar enggak berebut ya, ya. <laughs> ini di mana mang mang ininya eh, apanya apa namanya tempat ngembeknya di skep ya. di raskep iya. oh kan dulu kan pempek sepeda berarti ya. pempek motor nah, enggak motor kalau di sebutannya pempek lumban dululah yo pempek lumban nih ya. iya di mana tempat pasti yo <laughs> mana pempek lumban yo iya iya ayo sama awang kecindo banyak budak yang mandi. Oh ya lemak lenggang lidah Selain dari bangunan-bangunan itu, di kampus ini banyak perumahan-perumahan yang namun namonyo itu berhubungan dengan cabang-cabang olahraga. Jadi pada saat waktu perhelatan pekan olahraga mahasiswa ini. Rumah-rumah ini itu dijadikan sebagai wisma dari para atlet. Jadi mereka nginep di situ Mangkonyo namanya itu cabang-cabang olahraga. Jadi kalau kita jenguk dari sejarah perkembangan kota Palembang itu banyak dipengaruhi oleh perhelatan-perhelatan olahraga ini termasuklah pon, SIGIN, dan juga Asian Games yang bikin Palembang ini aduh banyak mall dan juga ada LRT. <Syukur> Rumpah dan tanja, Bersulam emas hati senang jadi terkenang-kenang Square atau PS dibangun tahun 2004 sebelum ada PS di sini ada Taman Ria dan juga Taman budaya memang nggak katik hubungannya dengan pemi X, dibangunnya setelah itu cuma hilangnya Katik bekasnya lagi sekarang nih Alhamdulillah Mang Dayat dulu masih nemui pasti PS PSnya Nian, itu Taman Ria, yang banyak mainan-mainannya. Terus, ada kolam renangnya juga, kecil sih kolam renangnya. Kemudian, ada tempat permainan pecak pasang malam, Cak Roda Lambung, dan juga sebagainya lah. Ayasaman, alang kecindo sungimu si banyak muda yang mandi. Ya wah, ay tolong Nian. Kita jago kalunga kuong kita. TPRI Sumatera Selatan. Awalnya Mang Dayat pikir TPRI ini hadir dalam rangka pom X ini. Tapi ternyata tidak juga. Ternyata pada tanggal 25 Mei 1967 untuk pertama kalinya, Palembang menerima siaran televisi dari Singapura dan Jakarta. Dari jam 20.00 sampai jam 21.00. Untuk pertama kalinya Palembang nerima siaran TV dari Singapura dan Jakarta. Uji coba survei. Tapi secara fisik TPRI yang ada di jalan balap sepeda ini dibangun pada akhir tahun 70-an. Bangunan TPRI ini baru sudah digawe ke itu Maret 1972, yaitu pengejaan pembangunan gedung pemancar dan juga kantin. Peresmian siaran TPRI Stasiun Palembang yang langsung ke pada tanggal 31 Januari 1974. Tapi sebelumnya, sudah mulai siaran percobaan. Mulai tanggal 15 Juni 1973. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video...